Menemani santai pagi kalian saat ini, Bang Imin akan menyuguhkan info-info info menarik dan pasti yang gampang spesial dari idola kesayangan Lesti Nareski Piala Lalu sebelumnya. Persahabat, ya, Bang Imin, tentunya. Ucapkan terima kasih banget yang sudah mendukung channel ini Alhamdulillah persahabat, insya Allah akan selalu memberikan kabar-kabar yang positif Dan pastinya kabar-kabar real tentang idola kesayangan kita Dan alhamdulillah persahabat, ya sudah tentunya memasuki akhir tentunya bulan Syaban Dan insya Allah untuk besok kita akan masuki bulan Ramadan Mudah-mudahan kita semua diberikan kelancaran kekuatan untuk bisa menghadapi dan tentu bisa menjalankan ibadah puasa dengan baik dan mudah-mudahan kita juga semua diberikan selalu kesehatan, kebahagiaan, kelancaran rezeki dan mudah-mudahan persahabatan kita semua semakin kompak untuk menjalin silaturahmi dan selalu mendukung dan mensupport idola kesayangan kita. Tetap semangat untuk kita semuanya. Kemudian juga persahabatnya kita awali dengan kabar spesial banget kemarin, persahabat ya, Bapak B, podcast bareng dengan Bapak Chandra Putra Negara. Alhamdulillah di sela-sela podcast ada yang lagi kangen banget ya video call anak dan istri, masya Allah, senyum-senyum sendiri. Tuh persahabat ya saat di videoin oleh Bapak Chandra, aduh masya Allah. Stay selalu untuk Lesser Family, mudah-mudahan selalu dikelilingi oleh orang-orang baik, mudah-mudahan tentunya apapun yang dilakukan ini selalu dimudahkan dan dilancarkan apalagi bersahabatnya memang pembahasannya ini keren banget membuat kita semakin penasaran banget mengenai pembahasan podcast Papa Bilar dengan Bapak Chandra Putra Negara apalagi Bapak Chandra disitu menyampaikan bersahabatnya tentang sosok Rizky Bilar kematangan seorang Rizky Bilar bukan sebagai artis sinetron tapi sebagai seorang pengusaha Wow, Masya Allah, ini keren banget dikata-kata dari Bapak Chandra Mudah-mudahan usaha, bisnis yang dilakukan oleh Bapak B dilancarkan sukses semuanya, amin Kita lihat bersahabat begitu banyak tanggapan komentar dan respon yang diberikan di antaranya persahabat dari akun Dwi Alila mengatakan Amin ya robbal alamin semoga Allah selalu melindungi Bilar dan keluarkan dari segala hal buruk dan selalu diberikan keberkahan Amin ya robbal alamin masya Allah. Kemudian juga persahabat dia ya, berikutnya di sini ada info juga untuk keluarga Konoha dari Al-Fatih on the top persahabat ya Leselovers Open Collaboration for Leslar Three Anniversary Secret Project nih persahabat ya. Bakal ada kolaborasi bersama Leslar semuanya Untuk merayakan anniversary yang ketiga tahun Secret Project Leslo Lovers mari kita tunjukkan cinta dan dukungan kita Untuk merayakan hari jadi Leslar yang ketiga tahun nih persahabat ya Kita simak kalimat caption yang ditulis Hai-hai, kita open call for a big project anniversary Yang ketiga, yang ketiga tahun Yang mau ikut langsung di aja ya Kalau kata pepatah Bersatu kita teguh, bercerai kita runtuh Let's lovers, Kalau udah disatuin, Masya Allah Insya Allah gede Langsung di aja yang mau lebih lanjut Tuh, bersahabat ya Yang mau ikutan Untuk merayakan Hari jadi leslar yang ketiga Langsung DM aja, bersahabat ya Mudah-mudahan kita semua sehat, bahagia, dan rezekinya lancar Dan mudah-mudahan seluruh rahmi tetap terjaga dan terjalin dengan baik Berikutnya, para di disimak juga di story-nya Qcom Ini bukan semalam, para sahabat lagi-lagi menjadi sorotan Lagi-lagi menjadi pusat perhatian publik Kali ini masuk berita iNews Mengenai peluncuran lagu insan biasa Persahabat ya, di sini banyak sekali pakar-pakar ekspresi, persahabat ya, yang menanggapi. Kali ini persahabat menanggapi menanggapi sasakrisky bila pakar ekspresi tapi hatinya jahat bisa dia ngomong reaksi kak bilar lebay, tapi nggak ke record pas dia ngomong. Tuh persahabat ya ternyata. Ada salah satu pakar ekspresi yang bilang, yang ngomong reaksi Papa Bilar itu lebay saat menghampiri Bunda Lesti dan memberikan tisu mengelap air matanya Bunda Lesti saat menyanyikan lagu Kejora. Tiba-tiba Bunda Lesti emang tak kuat, tak bisa menahan tangisnya. Tetapi dibilang bahwa aksi Rizky Bilar reaksinya itu lebay para sahabat ya, kayaknya pekara ekspresi ini iri banget ya semua kakak bilar, ada masya Allah pokoknya doakan yang terbaik mudah-mudahan idola kesayangan kita selalu dikelilingi oleh orang-orang baik dan selalu dijauhkan dari orang-orang yang tidak baik, amin kemudian juga para sahabat selanjutnya mengenai lagu insan biasa, Alhamdulillah lagu insan biasa jadi lagu kelima terpopuler Lesti di Spotify dengan 141.988 streamings dalam 5 hari perilisan Alhamdulillah persahabat Insan biasa, jadi lagu kelima terpopuler Ini membuat kita semakin kagum dan bangga Kemudian juga persahabat berikutnya di sini ada momen saat Papa B rekaman persahabat jadi ini Sepertinya video lama Persahabat, so sweet banget nih lagu baru Rizky Bilal untuk Lesti Kejora seperti ini emang rekamannya ini video lama nih bersahabat ya Terlihat dari bajunya Pokoknya doakan saja Mau baru mau lama yang penting kita selalu mensupport yang terbaik ya Untuk idola kesayangan kita Dan pasti juga kita masih menunggu cidukan lain Hingga kabar terbaru berikutnya Jangan kemana-mana terus ikuti channel Youtube Diva TV Yang akan selalu memberikan kabar terbaru Kabar baik, kabar bahagia dari Lesti dan Rizky pilar. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar, dan ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.